bisa makasih pak ya usah difoto foto ya? makasih ya mas udah. jadi kita kedatangan paket dari Radamel Racing makasih buat mas yang udah nganterin Radamel Racing udah pasti nih mah kenal pot soalnya kan udah tulisannya kedep apa tulisannya gede-gede Radamel Racing pasti udah pada tau kenal pot oke Langsung aja, nggak usah perlu apa Nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing knalpotnya. Oke, jadi sekarang kita mau unboxing ini paket dari Radamel Racing knalpot. Tapi sebelumnya, knalpot cepat. Jadi, tapi sebelumnya, eh, mohon maaf kalau banyak yang komen sih, kenapa jarang upload, bang ya soalnya sekarang lagi ya jarang-jarang keluar aja soalnya lagi ngerjain tugas-tugas kuliah lagi banyak kan jadi ya agak-agak jarang bikin konten jadi ya mohon maaf ini aja belum tidur sih dari tadi malam ini belum tidur tadi pas mau tidur terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu pas ngeliat keluar nyata apa tuk ini apa sih namanya kurir JNT kurir JNT nah apa ngantarin paket dan akhirnya Ya, nggak jadi tidur. Akhirnya buat video sih, eh, Oke, nggak usah terlalu banyak cerita. Langsung aja kita buka. dusnya Mohon maaf, ini kalau videonya rad rada-rada ribet, soalnya. Jahit ya, gitu sendiri. Terus nggak apa, nggak ada tripod. Jadi kameranya dipegang. Lupa beli tripod sih. Nggak ada tripod, cuma lupa di bawah Ini juga pakai gunting apa ada ada cutter cuma nggak tahu cutternya mungkin lagi jalan kayaknya nggak tahu jalan kemana soalnya barang-barang di sini bisa jalan sendiri ini oh. ntar bukan baru kita lanjutin oh ternyata bukannya dari dari atas ini tuh kirain tadi dari sini pantasan ribet tuh Emang. Dari atas, bukannya bukan dari situ. Kita, kita keluarin Oke, okay, jadi ini penampakan knalpotnya. Tadi habis ngelepasin bubble wrapnya. Jadi, ini untuk knalpotnya, tipenya F4 ya. Yeah, Radamel F4 yang single. Jadi, ada dua tipe: F4 single sama F4 double. Dual, double, dia double dual sama aja sih. Jadi yang single itu satu silencer. Kalau yang dual itu dia kiri kanan Silencer dual Dapat dual silencer. Kalau yang ini dapatnya satu silencer. Soalnya nggak rekomen sih, nggak terlalu kalau port dual silencer buat mesin standar. Kalau mesin borap mungkin ya masih mending. Jadi ini warnanya full biru. Mulai dari silencernya ini sampai ini paling silver, selain apa stainless. Kalau untuk pipa yang ke mesinnya ini full biru. Jadi birunya ini di apa sih kemarin namanya tuh lupa lagi namanya. Terus katanya birunya ini awet lah, nggak nggak akan luntur atau atau hilang. Lah. Birunya full biru sampai depan. Terus ke sini juga selinsanya ini full biru udah ada lasernya, free laser. Laser nama Arun Vlog. Terus kalau untuk ujungnya ini dia karbon. Nih, kalau untuk ujung kalau untuk ujungnya ini dia karbon. Jadi dari ujung sini karbon, terus ke belakang ini stainless. Kalau untuk F4 sendiri itu kayaknya ada dua model juga sih. Yang satu yang biru kayak gini terus yang satunya itu fu yang full carbon F4 full carbon buat WR155 juga jadi ini untuk mesin standar bore up juga masuk jadi kalau untuk model selancarnya ini mirip sama kayak FMF apa FMF FMF F4 mulut kok susah amat sih ngomongnya jadi modelnya mirip sama FMF F4 bisa dibilang apanya sih cloningnya lah cuma versi lokalnya dari segi ukuran model panjang semua diameter sama slancernya dengan fmf <coughs> cuma ini yang versi lokal kalau untuk harganya sendiri yang fmf apa fmf gara-gara ini kalau untuk harganya sendiri yang ini Radamel f4 ini yang single yang blue itu dia harganya 1,5an kalau nggak salah kalau yang full carbon F4 full carbon itu harganya di kisaran 3 jutaan kayaknya jadi yang full carbon tuh dari belakang sini sampai ke eh dari belakang dari depan sini sampai ke sini ke belakang ke sini itu dia full carbon kalau yang full carbon jadi nah. dari sini sampai sini hitam motifnya carbon kalau yang ini kan biru cuma ujungnya aja yang carbon jadi, untuk ini sih, coba oh belum ngetes suaranya, sih, soalnya belum dipasang. Jadi, rencananya mau dipasang hari ini, cuma nunggu bengkelnya buka, ya, kalau buka kita pasang, kalau tutup ya, berarti pasangnya besok. Yang penting, udah bikin videonya buatan unboxing masalah pasangnya belakang. Oke, okay. kita langsung aja ke video pemasangannya. Yoi sekarang kita mau pasang knalpotnya. Ini udah di bengkel. Tuanya lagi dibongkar yang knalpot lama Norifumi. Norifumi lepas, pasang ini. Kalau yang untuk Norifumi jangan ditanya, soalnya udah apa? udah sold out, udah ada yang beli. Terus untuk giveaway nanti kita ada giveaway knalpot untuk 20.000 subscriber. Jadi ditunggu aja ini rada, rada ribet sih, soalnya ngebongkar platnya ini salah ini mah seharusnya motornya tadi di sini terus pantatnya tuh gak ada kesana maksudnya belakangnya bukan pantatnya, belakangnya nggak ada sana jadi lebih enak ini kalian mau benerin ini Rem belakang sama depan, soalnya kemarin tuh habis ngeblong di cangar. Pas turunan ya, solusinya mau coba ganti minyak rem. Jadi, minyak remnya dikuras, diganti yang baru. Katanya sih pakai merek Kristen, bagus ya, mau coba dulu. Soalnya kemarin tuh, gak nge apa, ngeblongnya pentung pas udah pelan, jadi pas udah pelan, pas udah di pinggir, langsung ngeblong. Karena emang udah udah ngerasa kan udah ngerasa rem gak enak akhirnya masih sempat ngerem terus pelan akhirnya ke pinggir pas sudah ke pinggir langsung blong dua-dua rem nggak ada depan belakang bedain kecil amat ini ini mah gede panjang jadi buat banyak yang nanyain fungsi ini ini nih fungsi ini tuh buat apa sih? jadi ini tuh buat apa sih penghalang supaya nggak kena kaki yang dibonceng karena kan itu udah pakai udah ganti footstep belakang yang tinggi jadi otomatis posisi kaki tuh mepet sama pipa ini jadi harus dipasangin ini biar nggak kena kaki soalnya udah, ada, udah pernah makan korban sih jadi ya dipasangin kasihan ya waktu itu pas jalan jauh kena tiba-tiba kakinya lebih cukup, kakian apa anak orang kakinya melebur, gara-gara pengecut. Hai, tapi pada panjang, hai, untuk pasang. Sekarang kita cek sound. Hai, netral. Oh, masuki <coughs> <coughs> lanjut apa agak dimundurin biar gitu. kita coba ke lagi yang udah kepasang tinggal dirapiin pasang plat. Hanya biru aja ganteng ganteng parah full biru Nah sekarang kita rapiin pasang pasang yang lain plat nomor itu semua oke jadi ini udah pasang knalpot, udah motong rantai terus apalagi tadi lupa pokoknya ini sekarang mau beli minyak rem dulu buat Apa ganti minyak remnya jadi ini dia penampang kerlapotnya, cakep sih modelnya. Ujungnya karbon, terus dari sini sampai ke depan sana itu biru. Nih, Uish. biru. Ini yang bagian depannya nih cakep nih, bagian sini. Kelihatan gimana gitu? Kayak titanium gitulah, warna full biru. Jadi sekarang kita mau beli apa? Mau nyari itu dulu apa? Mau nyari minyak rem. Terus, kalian ya nunggu-nunggu buka puasa, nunggu-nunggu maghrib, sama sekalian nyobain knalpot juga kan? Ini enggak pakai sarung tangan. Ah, tadi lupa suaranya ngebas terus bulat gitu. Minyak rem sambil nunggu maghrib, sambil nyobain kenal. Jadi pas hari Minggu, eh hari Minggu atau hari apa sih kemarin yang pas di Cangar? Remnya ngeblong itu asli, itu kejadiannya. Ah, kalau ingat deh, kalau ingat kemarin tuh ngakak gitu kejadiannya. Soalnya kok bisa gitu ngeblongnya tuh pas depan belakang bersamaan gitu. Terus kalau depan belakang remnya pakai apa? Matiin mesin, terpaksa kemarin tuh pas turunan karena masih ragu sama remnya takutnya kambuh. Akhirnya pas turunan itu di turunan Cangar sama saya masukin gigi satu, terus matiin kontak. Udah, karena masih ragu kan takutnya kambuh lagi. Jadi kejadiannya itu emang salah saya juga sih. Sayanya ngebut di turunan Cangar tuh lari 70 70-an lah. Soalnya kan cuaca udah mendung, kemarin tuh awan udah hitam. Jadi takut kehujanan. Makanya buru-buru nah, ngebut, ngebut, ngebut. Pas ke, pas kondisi kencang itu pas turunan ngetes rem depan itu pertama ngetes kan kok kayak beda rasanya. Nah, ya udah, Kayak pokoknya kayak nggak enak gitu remnya. Akhirnya masih sempat ngerem pinggir bentar apa pelan terus pas udah kondisi pelan untungnya pas udah layar, layar 20 pas pencet kan pertama satu pas kedua masih ada cuma agak agak ke dalam kan pas pencet ketiga kalinya plong kosong kayak iklan ramayana ya hah kosong kosong anjir jadi rem depan tuh kayak kopling cing, los kan udah akhirnya itu refleks untungnya pas Rem depan kosong itu ngeblong, rem belakang tuh masih ada, masih ada, akhirnya masih sempat ngekrem kan, akhirnya ngerem rem belakang, motor berhenti ke pinggir, pas kondisi berhenti itu langsung pas injek rem belakang tuh kosong, udah akhirnya pas itu kosong dua-dua rem depan belakang, akhirnya berhenti dulu sambil apa dinginin cakramnya ya ternyata karena emang terlalu panas bukan kekurangan wr atau apa kejelekannya apa enggak dia ya, semua motor juga gitu pasti karena terlalu panas terlalu sering dipakai pas turunan kan ya makanya itu tadi solusinya itu pakai minyak rem rem apa minyak remnya yang agak bagus Caranya bulat sih ini kenal banget. Bulat gitu Bulat terus Lepas Ini udah jam Baru mau jam 5 Kok rasanya Jam itu berputar Kayak lama gitu Kayak muter satu jam, tuh berasa kayak dua jam aja, masih buka nggak ya? gitu. Jadi udah dapat merek Briston. Ini harganya 30 ribuan sih tadi yang warna merah. Briston. Uh, hanya kenal pot baru lagi. Cakep modelnya. Apalagi yang full carbon. Full carbon tuh hitam, sampai dari sini sampai sini itu hitam. Hitam dan jadi kalau yang full carbon tuh dari sini sampai sini tuh hitam. Terus nanti pipa yang kedepannya, yang ke mesinnya itu biru Buuh, Itu yang full carbon, cakep, parah ha, Tapi harganya juga cakep sih, harganya berapa ya, 3, 3 juta F4 carbon, yang full carbon, harganya 3 jutaan Jadi... Jadi nanti habis video ini, habis video pemasangan knalpot Nanti ada video pemasangan stop lamp yang model baru Stop lamp 3 in 1 yang model baru yang buat wr yang udah pnp buat wr sama spakbor belakang ini kan ada udah keluar spakbor belakang wr yang agak panjang jadi nanti video selanjutnya mau pasang pasang itu stop lamp terus spakbor belakang jadi ditunggu aja pasti ada tutorial cara apa cara nge apa sih namanya nih nurunin spakbor belakangnya biar nggak kelihatan nunggi pokoknya pasti ada soalnya kan masang spakbor baru jadi ditunggu aja Soalnya kalau mau dijelasinnya tuh ribet gitu Agak-agak ribet Jadi habis video ini Kita bikin video yang itu Soalnya mau bikin videonya Apa mau mau pasang sekalian tadi cuma Barangnya belum datang Masih dalam pengiriman Spakbor sama stop lamp Pokoknya yang lain lah Masih dalam pengiriman Tadi yang nyampe duluan tuh ini kenal pot Jadi udah masang kenal port duluan kita balik dulu ke bengkel tadi masang apa nguras minyak rem lama sekarang udah jam berapa ya? lima lewat 10 padahal tinggal berapa menit lagi buka puasa tapi berapa menitnya itu kerasanya tuh kayak dua jam anjir lama kok lama kok belum gitu ah jadi sampai di sini aja video tentang apa unboxing knalpotnya sekalian cek sound test sound. Tuh suaranya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan dan juga selamat berbuka puasa dari saya. Arul. Ah. Oke. Jadi sama terakhir nanti 20.000 subscriber kita giveaway. Oke. See you next video